Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall mod pada game di emulator Nintendo Switch, ya yaitu adalah Ryujin X. Untuk kali ini Ryujin X dulu, mungkin yang nanti saya akan bikin di yang Yuzu ya. Dan untuk nge-modnya sendiri sih kalian cukup siapin aja modnya, mau mod bahasa atau mungkin anti-aliasing atau ya modnya apapun lah ya. Kalian bisa klik kanan di gamenya, gitu ya. di game sini kalian klik kanan dan kalian cukup klik yang open mode directory gitu. Nah setelah itu kalian akan langsung kebuka gitu untuk folder dari gamenya. Di sini untuk kontennya sih ada yang uh, ini yang AC00 ini yang di bawah ini adalah Story of season dan yang atasnya ini adalah Persona 5s setahu saya sih. Dan di sini untuk yang uh, Story of season di sini kayak cukup tinggal masukin aja modnya dan modnya ini biasanya untuk foldernya adalah namanya adalah comfs. Kalau kalian Cuman mau pakai satu mod, kalian gak harus bikin folder lagi yang namanya English kayak gini. Kalian bisa langsung uh, masukkan gitu ya untuk yang ROM FPS-nya ini, kalian bisa langsung masukkan ke mod directory-nya di sini kayak gini aja gitu ya, contohnya. Contohnya kayak gini. Cuman kalau kalian pakai mod uh, multiple mod gitu ya, nggak cuman satu, nggak cuman bahasa doang kayak disable anti alasing dan sebagainya atau mungkin mod 4K, mod 60 FPS gitu. Kalian saya saranin sih bikin aja folder baru gitu setiap untuk setiap modnya gitu kan, misalnya masukin gitu kan untuk yang English gitu kan, kalian bikin lagi untuk yang foldernya misalnya 4K60 misalnya, mod 4K60 kalian bikin lagi misalnya uh, mungkin disable. Disable AA atau mungkin anti aliasing dan kalian cukup tinggal masukin uh, rom fs-nya atau mungkin isi dari modnya. Walaupun saya juga nggak tahu untuk disable AA atau 4K60fps ini apakah rom fs juga atau nggak gitu. Cuman ya kalian bikin folder aja sih biar kalian nggak bingung gitu kalau kalian uh, nambah mod gitu kan. Nah kalau di ryujin ini beda sama yuzu. Kalau di Ryujin X itu kalian nggak bisa matiin gitu ya untuk modnya. Jadi kalau kalian udah masukin ke directory mode itu bakal aktif dengan sendirinya otomatis gitu kan. Kalau di Ryujin X itu kayak gitu. Kalau di Yuzu itu kalian harus pilih gitu kan yang mana yang mau kalian pakai, yang mana yang mau kalian matiin. Ya tinggal di checklist aja sih atau mungkin yang di checkbox gitu kayak gitulah. Kurang lebih gitu untuk uh, Yuzu ya. Cuman ya... Tergantung kalian juga sih, lebih enak yang mana? Apakah yang otomatis atau yang kalian uh, mau pilih modnya gitu. Ya, yang mungkin suatu saat kalian mau matiin atau enggak atau kalian mau pakai atau enggak. Cuman ya itu doang sih untuk uh, cara install modnya gitu kan bisa masukin aja langsung. Dan kalian jangan lupa untuk kasih uh, folder namanya gitu untuk modnya. Ya biar kalian nggak bingung aja sih. Kalau kalian mau pasang langsung yang ROM FS ini di luar kayak gini ya bisa aja kayak tadi ya. Cuman ya kalau kalian pakai banyak mod bisa jadi bingung gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.